singso itu berisik sekali ya teman-teman itu ya nah, ini untuk mencari lubangnya kalau di spot seperti ini ya ini kan airnya presnya gan airnya agak naik ya ini kita harus buka-buka di sela-sela ini rumputan ini rumputnya tebal jadi kita harus buka dulu nah, Ini ada lubang besar nih, lubang tak lubang apa ini Jelas lubangnya besar Gak ada tembusannya itu. Nah, Jokey Peri di sana ya. Saya nah, itu Jokey Peri di sana. Beginilah spotnya ya. Ini soalnya kita nggak, saya nggak bisa lewat. Jadi saya rekam menjoki dari sebelah sini. Katanya ada pergerakan belut. ucul kalau saya ke situ jauh ya. Semua netari. Saya lagi ngiring jeruk peri. Nah, ini dia jeruk peri di sini. Mantap ya. Nanti makan lagi, Bro. Strike Juki Alpha. Tuh. Lagi narik bulut ya. Nah, tuh kelihatan kan? kita mendekat saya rekam dari jauh aja ya tuh tuh belutnya ya hmm? oke nanti kita ke sana ya lihat bulunya oke kita lihat nah ini dia belutnya bulu hitam ini lumayan lah labon ini Hai, babon nah, oke ya, bro, oke, masukkan kita masukkan ya wadah ya. Oke, dapat satu kita satu kita semua Ini hai, yang dapat yang dapat satu singkat Ini berapa bulan? Ini berapa bulan? Ini berapa Bro Ini berapa bulan? bro, berapa bronya bro ya. bulan? Ini berapa yang dapat berapa Ini Kalem, oh, ini strike dari joki Peri bro, bulunya. Ini, begini. Yo yo, ini dia, ini dia. Strike, strike, strike. Kalem, kalem. Wuih, gila babon, <laughs> babon. Coy. <laughs> gila coy, dua. Oke <laughs> Mantap sekali, mantap sekali. Gila gila coy. Double mancing, Mantap. Mancing, mantap. <laughs> gini di gini pak. Gini pak. strike mantap apapun semua ini. Cimon makan mon Mon makan mon Makan mon Eh Simon gak mau makan eh Aduh uh. Wih Kasihan dari tadi eh Simon eh Dat trek. Oh, okay. Sini, Kang. Oh. Wow. wow, ini dia yang namanya oh, Cimon ini. Cimon ini. Lihat, lihat. Tadi udah oh. udah menampilkan atraksi dia tadi. Nah, ini penjeblutnya. Uh. Boh. Cimon, Cimon ini namanya. Cimon. Oke, mon. Woo! <tuk> kalah nevel gimana nevel aduh gimana ini woi woi oke okay, teman-teman banyak akar-akar mengganggu wah bos bos oh lihat awas yuk belut yuk tinggal lihat kang memet aduh ih uh gila uh uh ya kilo astana eh kepalanya kepalanya dua yang gede lumayan lumayan pan daging ayam kayak Tuh, oke kita coba lagi. Mana tadi lubangnya? Wah, lubangnya dalam eh. Ya Bismillah. Mungkin ini belut. Oish, nyetok lagi. Uh. Belut lapar. Belut lapar. Lapar dan bandel. Kalau tuh ah makanya diimit-imit Sikat, sikatlah. Push. Ush, uh, poh kena hutang diskrima ya? Aduh. Duh, duh, tas inggris, uh, ayo, ush kita harus pelan, ush, sebentar, mana mantap? Tentara, mantap. Tentara, mantap. Ush. Tentara, mantap. Tentara, ush. Uh, ush, lihat, poh kok ya kena hutangis? Buka hutang kilo ribu rupiah kek, ya, kima. aduh, aduh. Kehela. Kehela. Rahasianya. Rahasia nah, lah, biar penasaran. Awas enggak di-skip ah. Awas siap. Wih. Lihat aku sayang. Eish. Anjir. Lihat. Lihat aku sayang. Teh. Wih, anjir. ada gimana sigana euy? ada sih. Anjir. Ada kan luar binasa euy. Aduh. Mana ini? Perempatan ana Wuh, uh. anjir berat. Kayak nggak seaneh, Ulah ah, mau diberek, mau <mali> dijual ah. Anjir, mantap sih Wush anjir. Rahasia, pokoknya nama yum Deg-degan betul kita, nolempok. Bareng ngopi atau? Awas, beragam. Awas, eh. Uh. Anjir, nganimo eh, perlawanan anak bisa untuk nasehat, eh anjir, As, asli ya ma eh, tekuat, buka setik anjir, naik terus, uh, okay, tapi emang kuat dong, eh? tapi emang besar teman-teman lihat, tuh, ih, uh, lumayan, tuh lihat, uh lihat. lihat langap kitu meninga belut bener asli ya, ma, eh. Be yuk, belut teman-teman lain kadut ya ma. belut yuk aneul kitu. Hmm. Mantap pokona mah. Uh. Eh. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh, uh. Kumaha iya abis euy ka ngato. Kamera nya ka aku akun. Ka akun yeun ya. tunten ya. Panen kangjuna da kumaha ieu ya, ditinggalkeun. Aduh. Aduh. Mana ieu? Oh eta. Aya, eh tukang junae eh ngahasean di eh, tukang eh Pemirsa, aduh, aduh, itu belut, uh. ini belut Mirsa bawa-bawa bawa, bawa, bawa. bawa. Ah, ah, itu nanti <laughs> dulu saya naik dulu <laughs> ini dia belutnya pemirsa <laughs> mantap jiwa <laughs> Wuh. luar biasa Wuh. ada mandahong Manda besar woi sama yang megangnya juga besar <laughs> kenapa ini besar-besar hmm? Wui, buset buset, buset, buset, buset. buset, buset. <tuh> blut kuning teman-teman <tuh> lumayan mantap, gak sia-sia <tuh> <Sampai sini dia. tuh> mantap, oi gimana yes. ini oi Wah, kunyang, kunyang. mantap mantep. Wah, bro! Oi, nanti dulu saya kaki saya. loh, hai, hai, hai, hai, luar binasa hai, hai, hai, hai, hai, hai, Mang Riri dilawan. Anjir. amat Oke oke. Ini jangan Kang pegang dulu. Biar jelas belutnya. Uh. Tuh, Ada itu tujuh Lihat teman-teman, kapal itu. Wow. Ach-, ini belutnya. Woi. itu. tuh tugh. tuh Kamu kamu Ambil di situ aja, Kang. diam-diam Uh, lihat. Uh. Streak, teman-teman. Mantap. Eh, uh, ini ya memang um, babon bisa babon semua, teman-teman. Oh, ini mantap. Uh. Mantap. Eh, uh, itu Kang, barin posisinya itu sampai kaki sukunya uh, uh, susah, susah. <laughs> Aduh, awas jangan ini. Uh, kayak lepas aja. Gila. Ngeyel gitu. Mantap. Oh. Uh, monsternya Kang Didi. Monster ini mah asli. Okay. eh nah kita tak adinya Cucing. kenapa tuh kencing okay. ah. buka ayo ngasih youtube ayo aduh gila kita tadi pemirsa dari tadi saya enggak masuk tv ini aduh. yang punya channel enggak masuk tahan kang baring sabar, sabar. Kambarin. aduh ya aduh, sayangnya ini sendiri sorangan jadi kameramen Cucing. Ya. Cucing. Ini kan udah tambah banyak. Asik kayak sekolah. Ah, enggak sakit lo kalau kasihan ya lah. Ya enggak, Kang Iri mau megang deh. Lah udah dipulang dibikin mangmarin rugi. Saya kapan ini enggak narik-narik, teman-teman. Coba pegang dulu Kang <traum��> <we cruise. sh Slovenen> Iri siapa tahu nanti narik. Okay. Asli. Asli, Ini turba <laughs> purba banget, udah. Tarikannya gimana tarik. Mantep, Mantep, ya. Pokoknya buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ta? Mm -hmm. Biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami ya, dari channel Kang Anto juga. Kang Anto juga, juga tuh. Yeah. Anto fishing channel. Terus di belakang ada channelnya Kang, Beni Kang Benny Kang Tapi mana orangnya ini? Wah Kang Benny nya nggak ada, udah nyumput teman-teman. Nggak hey, ya? ada, nggak ada. Nggak ada, kemana? buat semuanya aja salam salamnya terima kasih. ih, <San> mantap boy, lihat, kenakan bro penyazuki peri bro ih, hmm, nah, strike bro ngerak so strike selalu jazuki peri bro oke, okay. oke okay. sudah pas sambaran di lubang ini bro baru nyampe. <laughs> nyampai nah, ga nyangkut ke kananan apa orang ini? ya aku ya, kurasa kok nyangkut wit-witan harusnya kayak kesangkut dulu Coba dibongkar? Buka dikit, Jos. Ngarik, ya. ini Naik besar tadi ya. lupa ya. Uh -uh. ada di rumah ini, lekan rumah itu ya. Tuh, sesuai sus susah sekali keluarnya ya. Kita monster juga, beri dapatnya ini. Kayak rumah apa Monster. selamat menikmati Aisa posisi ini gampang, kayak tembusannya belum Tembusannya tembusannya. Nah, keras tanahnya bro. Hey, nih, orang ini kita kentang terus, hmm. Kira -kira -kira nari ya? nih aku, betul ya ceklatung, ya Dia keluar kepalanya, tuh, tuh, tuh, tuh. tuh. kepalanya tuh. Degang, bro, nah. Dapat lagi dapat lagi, bro. Monster full wow, perlawanan sangat epik Saya jadi cek, hai, dan jangan lupa gak kecil sih soalnya. Kalau kenapa nih? Allah neraka enggak jelas sih kayak lu. Hmm. Ya karena lama sekali jadi di ini. Padahal belumnya kecil. Ukuran bajunya besar ini, Bro. XL ya dipakai Jockey Perry ini. Tapi untuk tutupan setruk. Yang harap gede banget, Bro. Hah? Seperti gede. Woi. Gua gede itu, ya? Uh, kemakan. Dan damu. Ini ya, gara-gara gak mau, gara-gara gak mau makan. Ini kita jambret bro kita jambret kena telinganya. Harus tahu rasa dia, hmm, tahu rasa dia Main-main sama coki topan, hmm. nih. nih kata, bro ya, telinganya main-main, <laughs> main-main dia sama coki topan dulu. Bro, lumayan mantap, bro. Nah, mantap ini, suasananya juga udah maghrib. Ini nuansanya, maksudnya cewek sama topan. ini di cewek aja ya, ini. Nih ini kayaknya model paranginol ini, kan untuk jambret <laughs> soalnya keluar tapi gak mau makan udah cuma enak-enak gak mau makan ya hmm, udah diganti umpan Jadi dua dari. Di. Oh. diganti umpan 2 tetap ya babon, babon juga nih, mungkin setengah kilo lah ini tinggalnya sobek dong Oh, <laughs> geri bro babon semua bro 4 ekor, panjang-panjang ya Oh, oh, oh. kau, kau kan alhamdulillah wih besar oh, tipis tipis, Selopak selopak selopak alhamdulillah, woh, loh, loh, loh, woh, loh, loh, loh, alhamdulillah, mantap riau, pak riau main main pula Pancing kecil naik kan? tiga ronde guys. Alhamdulillah. Insyaallah. Ah, karena pakcil ya keren. waduh baru god. Yo, mantap. Cus kanda seperti apa? Cus kanda. Pululu, pululu, wi. Wah, bon lagi double stretch, double kill. Mantap, bro. Mantap. Beriau mabar. Pokoknya, cus! Cus! Cus! Cus! Double kill! <cười> kapalasi, masya Allah akhirnya, opini. masya Allah time akhirnya pemenang. ini ini kan ini, ini siapa lagi? pale ini bol. Santai Mungkin aku neng kepala ngombang wih godaan kita pacil lagi ayo ceng luce ceng luce yo lumayan, ya, bro, pin Jo gitu pin, tuh pin, setrek lagi, wih kencing ya bro, <laughs> one trot, one trot kencing dia. <laughs> Kok gak berhenti berhenti? Hey, aku protot kue jadi sama tangannya jadi dia itu kencing, berutnya. Nah ini berutnya. Ya ukuran. Masukkan dalam tuh. woi, sabarannya bu ya. Setrek. Nah.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 tarik aneh bro oke mulai mulai bro apun joy mulai bro mulai kelihatan kepalanya mulai kelihatan oke, bro oke, oke ini seret lagi dari coki topin bro dapat dua saingan dari coki topan ini 2-2 tadi sudah ya mantapin mantap sekali bro oke nampaknya coki topin ini tarikannya sampai berkeringat bro ringannya membetol bentol di pasuknya. Ada apa? Nih nih, kemudahannya. Uh uh, berat Pak lumayan. Abg lemu, bukan abg bongsor lagi. Uh berat lagi. Ini loh Pak tapi oke. Kakepengin lah. Kakepengin lah. Nono ga eling mama caca eh. Iya. Keren. Wes pedana. Pengumuman. Wuih, tapi ini naik. Si, aduh, yuk, awas, awas. Mantap pemirsa, ini ukurannya. Tuh, madahong. Berot hmm. ya gue loh. Wah, nih, ini dia kacau pinggir, nih, tembus. Uh, mantap. Uh, uh, uh, uh, uh. nakal ayo bandel sentir itu kuasa Om. Ne. ayo. satu, dua, tiga monster. <laughs> Nih, pemirsa. rezekinya masih suara Wisnu. Waduh, kado bawah Om ya. Kado bawah nakal. Ayo. Mantap. Salam satu hobi. Kado. up. Udah segini, udah besar sangat-besar ya mas bro Pada malam Uy, langsung Santapnya strength的用 ¿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 Sarja, aduh! woi woi woi woi main perawanan woi woi namun gak i woi bro woi gak mau mengalah, ui, ui, mengalah. aku tidak ngene ki Woi. Undi yo. ya, boleh wuih, sangat cantik kamu orang ini kita e ya Udah wui, wui. tuh wuih wuih, wui. bro, apun. eh, <laughs> kesutupan jauh, jauh, <laughs> Gingga, mau ngalah dia bro wuih, perlawanannya, sangat sengit sekali perlawanannya bro asli barang, wui, ini, bro ya. wuih, tanganku, jauh. Jauh, <laughs> Bro. bro. Sepertinya dimakan hmm? ah. lagi, bro. kan bro daripada lepas. Nih, ada apain? Lihat ada pen? Ini, Ini bulutnya ya bulut kuning, super kuning. Kuning bro. Ini tipis sekali bro, tipis sekali. Tapi ya, sangat kuat ya. besar sekali lu kita ini awas nggak apa apa nggak apa iya aku awas awas wih orang bantulah eh angkat ayo sampai dua orang dia enak nih Diana nih uh <tuk> <tuk>. yeah. oke Ueh yeah. dan oh, hey, kayak profil tak profil sih. Ay, Tahu, dua, 三斤了 lumayan nih lumayan salam salam-salam nak salam salam-salam salam-salam Abi, abi dia masuk yang papa merah. <guluh> iya. salam salam na, salamnya salam ya buat Yaya. channel uju Uy. buat channel uju kabayan buat channel okay. buat andi buat andi pebabon buat andi drt di pada terang salam na, buat kang duda ke kapak, paksa nah oke okay, dah buat ta. kang duda enggak paksa kan engga lah Nah, kurken, lah. Oh, wow. Salamnya buat di Jawa Tukang. sekitar <laughs> ketar ah, Kasih tunjuk yang jelas. oh segitu ternyata guys, oh, oh, oh, segitu ternyata jena, guys. Jena tapi dia makan tanah guys jena, tapi orang gede tapi gede lah guys itu kalau pakai timbangan itu tiga kilo guys wohong talinya pun sudah satu meter masuk guys lo bang yang anu tongnya. Hmm. Sudah ya guys. Bang. Oke. Kuyang-kuyang <tuk> guys, sang master guys. Happy. Happy nak narik itu. Wow. Ini. Jangan repot Wow. Wow. Perlawanannya men. Uh babon. Wizi. Hui babon cuk. Babon, lihat hitam bener itu. gila ini bener-bener benar babon ini Lihat, di Kang Ipan, Bang Rep Rep dapat tuh dapat oleh Babon, guys. Mantap Kang Andre ini Ternyata di pinggir laut ini spotnya, pinggiran Jakarta Utara. Oke sobat, terima kasih sudah nonton. Kita lanjut lagi sobat. Salam gurek mania, Sabar, sabar, santai. Gokil Santai boy, santai boy. Menancap itu, itu menancap. Mm perih-perih uh, itu perih tangan, tangan auto-auto perih pokoknya narik bulu ciri gini nih. baru salam dari binja ini. salam dari binja, ini bukan dari salam dari binja ya bang, kita salam dari Priuk. Yes. tenaganya main, ya, oke, okay. wow besar bisa ini uh, besar sekali main, men. Uh, men, men. main-main, lihat, coba cokin boy. Udah. cok boy. Widih, ini wah rajanya belut OLED ini. Takjub Gila tenaga ya luar biasa. Lihat nih. Uh, penggeban dapat lagi nih raja belut OLED di spot Tambak Jakarta Utara. Oh ya terima kasih yang udah nonton. Salam satu lagi selalu. Salam untuk mania. Sirnu. di sebelah oh, saya belakangnya itu mantap mantap ini alhamdulillah di mana rawa jember mas awas, jember mantap oh mantap ini. alhamdulillah keturutannya sama saya